Orang yang meninggalkan sholat Dan lalai daripada sholatnya Maka pada hari itu kata Rasulullah Dia akan dikumpulkan Dan dibangkitkan Bersama Fir'aun Korun, Haman Dan Ubay Ibn Khalas Orang yang menjaga pelaksanaan sholat wajib lima waktu secara baik dan menambahnya dengan sholat-sholat sunnah niscaya akan mendapatkan hisab yang mudah. Semua amalnya selain sholat akan dianggap sempurna dan pelakunya dicatat dalam golongan hamba Allah yang selamat dan beruntung. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholat atau mengerjakan secara buruk dengan mengabaikan syarat rukun sunnah-sunnah dan pelengkapnya Serta tidak melengkapinya dengan solat solat sunnah Niscaya akan menemui hisap yang sulit Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim, ma fi sakhar, qalu minal Yang artinya Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakhar mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Quran Surah Al-Mudaffir ayat 42-43 Di ayat lain Allah juga berfirman khusus bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya A'udzubillah minasyaitonirrojim Fawailul lil musullin Alladhinahum ansolatihim sahun Alladhinahum yura'un yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang yang lalai dari sholatnya Orang-orang yang berbuat ria Al-Ma'un Ayat 4-6 Imam Az-Zahabi berkata Mereka disebut orang-orang yang sholat Namun ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya Mereka diancam dengan wail Azab yang berat ada juga yang mengatakan bahwa Wail adalah sebuah lembah di neraka Jahanam jika gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke sana niscaya akan meleleh semuanya karena sangat panasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man <tun> hafadu alaiha kanat lehu nuran wa burhanan wa najatan yaum qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lahu nurun wala burhanun Ibn yang artinya Barang siapa menjaganya yang dimaksud menjaga salat maka ia akan memiliki cahaya bukti dan keselamatan pada hari kiamat nanti sedangkan orang yang tidak menjaganya maka tidak akan memiliki cahaya bukti dan keselamatan pada hari itu pada hari itu ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qorun, Haman dan Ubay ibn Khalaf hadis riwayat Ahmad hadis ini Hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani sebagian ulama berkata hanya sannya orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan dengan empat orang itu karena ia telah menyibukkan diri dengan harta, kekuasaan Pangkat, jabatan dan perniagaannya dari sholat Jika ia disibukkan dengan hartanya Ia akan dikumpulkan bersama korun Jika ia disibukan dengan kekuasaannya Ia akan dikumpulkan dengan fir'aun Jika ia disibukan dengan pangkat jabatannya Ia akan dikumpulkan bersama haman Jika ia disibukan dengan perniagaannya Maka ia akan dikumpulkan bersama ubai ibn khalaf Ubay Ibn Khalaf adalah seorang pedagang yang kafir di Mekah saat itu Sahabat Azkarpedia yang dimulihkan Allah ta'ala Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita Dijaga oleh Allah selalu dalam ketaatan Dan mengerjakan salat lima waktu kepada Allah Dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah